Episode kedua dimulai dengan Chonsô Jin, Kang Mari, dan Go Sang Ah yang melakukan yoga bersama. Chonsô Jin mengatakan kalau unit yang dulu ditinggali oleh Oh Yun-hee sudah terjual. Pembeli dari unit tersebut adalah CEO dari perusahaan farmasi di Amerika bernama John Bio. Selanjutnya scene dilanjutkan dengan Chon so Jin yang tengah bernyanyi sambil diliput oleh media. sialnya Chon so Jin kehabisan suara pada saat akan selesai. Chon so Jin langsung menghentikan acara tersebut dan berterima kasih kepada para reporter. Salah satu reporter mendatangi Chon so Jin, lalu Chon so Jin pun terlihat gugup sambil bertanya, "Kau tidak akan mempublikasikan itu kan?" Reporter tersebut mengatakan tentu saja. Chon Sojin Jin yang terlihat kesal karena hal itu, mengulang bagian yang gagal ia nyanyikan sebelumnya namun tetap saja gagal. Sekretarisnya kemudian menyuruh Soo Jin beristirahat untuk pertunangannya besok. Sin kemudian berpindah ketika sebuah helikopter datang pada saat pertunangan Chon Sojin Jin dan Joe Dante. Angin dari helikopter itu menerbangkan dan menghancurkan semuanya. Dr. Ha dan Oh Yoon Hee muncul secara mengejutkan dan menyapa mereka semua. Oh Hyun Hee juga memberikan ucapan selamat kepada So Jin. Semua orang terkejut atas kabar pernikahan mereka berdua. Dengan nada sedikit kesal, Chon So Jin mengatakan jika dia tidak mengundang mereka berdua. Namun Oh Hyun Hee menjawab mereka sedang ada urusan di hotel itu juga. Dengan sok akrab, Ki Ujin memukul dada Dr. H dan bertanya, bukannya Dr. H ada penelitian di Amerika? Dr. H mengatakan kalau dia memulai bisnis kecil dan memukul balik Ki Ujin. Dokter H dan Oh Yun-hi kemudian pergi, namun So ki tiba-tiba bicara dan mengatakan jika eun memiliki ibu tiri juga. So ki juga terlihat puas melihat adegan ini. eun yang terlihat kesal dengan semua itu, melempar kue pertunangan dan lari pergi. Setelahnya, dengan rasa percaya diri, So ki mengambil segelas air dan menyiram muka Oh Yun-hi, sambil berteriak dasar pembunuh. Oh Yun-hi hanya berkata, bahwa ia senang karena So ki masih mengingat ibunya karena dia pikir semua orang sudah melupakan Suryon lalu pergi bersama suaminya. Di dalam hotel, tiba-tiba Jo Dan;te menghampiri Dr. H dan langsung memukulnya hingga terjatuh. Jo dan T mencaci maki Dr. H dan berniat memukulnya lagi, namun Dr. H dengan sigap membalasnya hingga membuat Jo dan T terjatuh. Dr. H mencekik leher Jo dan T dan secara tak sengaja, Oh Hyun Hi datang dan melihat kejadian itu. Dr. H menepuk dada Jo Dan;te dan meninggalkannya dan pergi bersama dengan Oh Yun Hee, memasuki sebuah ruangan yang berisi tulisan John Bio. Dengan penuh rasa kesal Jo Dan;te memerintahkan untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Sin selanjutnya memperlihatkan-memperlihatkan Jo dan yang berdiskusi dengan Con Jin tentang penggabungan perusahaan. Namun dengan cepat Con Jin menolak hal itu, dan beralasan dia terlalu sibuk dengan konsernya. Joe Dante menyangkal hal tersebut dengan mengatakan bahwa Sojin terlalu sibuk memikirkan Dr. H. Chon so Jin berkata tidak, dan mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, "Apa mungkin Oh Yoon Hee terhubung dengan Logan Lee di Amerika?" Joe Dante kemudian mengatakan bahwa Logan Lee tidak akan membantu dia karena ditahan oleh ayahnya. Joe Dante terlihat kesal karena Chon so Jin membicarakan Dr. H. terus-menerus. Selanjutnya, seorang wanita terlihat tengah berjalan di Hera Palace dan masuk menuju lift. Di sisi lain terlihat Joe Dante dan Chon So Jin tengah menikmati hidangan mewah, namun tiba-tiba dikagetkan dengan burung yang menabrak jendela. Kemudian telepon Chon Jin berdering dan mendapat telepon dari Kang Mari, yang memberitahukan bahwa pembeli unit 4502 adalah Oh Yun Hee dan Dr. Ha. Chon Jin terlihat kesal begitu pula Joe Dante yang kaget dan kebingungan dengan hal itu. Detik itu juga Jo Dan;te baru tersadar jika John Bio adalah milik Dr. H dan Oh Yoon Hee. Karena hal itu Jo Dan;te dan, dan Chon so Jin kembali adu argumen dan menyalahkan satu sama lain. Chon So sangat kesal dan marah lalu akhirnya meninggalkan Jo Dan;te sendiri. Selanjutnya Jo Dan;te mendapat telepon dari pengawalnya dan mengkonfirmasi jika John Bio memang milik Dr. H. Selanjutnya di istana Hera Kyu Jin, Kang Mari dan istrinya sedang bergosip tentang Oh Yoon Hee dan Dr. H. Tidak hanya Oh Hee, mereka juga membicarakan tentang Jo Dante dan So Jin. Selanjutnya adegan Chon So Jin yang baru kembali ke rumahnya dan mencium aroma yang tidak biasa. Ternyata Nona Jin sedang memasak snack untuk dibawa Undiul ke sekolah besok pagi. Chon So Jin kemudian memarahi Nona Jin dan memperingatkan tentang apa yang harus dia lakukan. Selanjutnya Chon So Jin menuju kamar Undil dan melihat Undil belum tidur padahal sudah jam 3 pagi. Unbiul beralasan harus belajar, namun Conso Jin sedikit curiga melihat minuman di meja Unbiul. Conso Jin menanyakan tentang dokter H kepada Unbiul, namun Unbiul mengatakan kalau dia sangat membenci dokter H Unbiul kemudian menyuruh Conso Jin untuk beristirahat Beberapa saat setelah Conso Jin pergi, Unbiul mengambil jaket di balik selimutnya dan menuju sebuah ruangan Di balik pintu terlihat ada seseorang yang sedang menunggu Lalu Unbiul menyuruh orang tersebut pergi lewat pintu belakang.